Wajah Lindong menjadi benar-benar gelap dan husyuk setelah mendengar kata-kata Yan. Apa bunga iblis-iblis abadi ini? Lindong dengan lembut bertanya dalam hatinya. Suatu hal yang menakutkan di dalam suku Yimo. Dikabarkan bahwa seseorang harus menggunakan darah dan daging kehidupan yang tak terhitung jumlahnya untuk menumbuhkan bunga seperti itu. Selain itu, ia membutuhkan darah raja Yimo untuk mengeluarkan propertinya. Akhirnya. Bunga iblis-iblis abadi akan lahir setelah seribu tahun. Petik dua. Suara yang tampak sedikit suram. Bunga ini mampu mengeluarkan aroma yang tidak bisa dideteksi manusia. Selain itu, begitu aroma ini dihirup ke dalam tubuh seseorang, seseorang akan jatuh ke dalam halusinasi yang tidak pernah berakhir. Setelah terperangkap di dalamnya, satu-satunya jalan keluar adalah kematian tubuh seseorang. Selain itu, Praktis tidak mungkin bagi orang luar untuk menyadari bahwa korban telah jatuh ke dalam perangkap ini. Dan mereka akan mendapat kesan bahwa korban sedang dalam pelatihan tingkat tinggi. Petik 2. Murid Lindung menyusut sedikit. Maksudmu, semua ahli dari suku Marten Celestial telah jatuh ke dalam keadaan halusinasi ini. Ya, yang mengangguk ringan. Imo memang diam-diam melakukan sesuatu pada gua surgawi ini. Semua ahli top dari suku Marten Celestial Siluman di pengasingan di sini kemungkinan telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Ini termasuk pemimpin suku Celestial Diman Marten. Petik 2. Lindung menghela nafas panjang. Menghembuskan beberapa kejutan di hatinya. Teknik menakutkan dari penjara iblis menyebabkan hatinya sedikit bergetar. Gua Surgawi ini adalah wilayah penting dari suku Marten Celestial Iblis. Namun... Mereka mampu menjebak para ahli top terpencil ini di sini tepat di bawah mata suku Marten Celestial Iblis. Kemampuan seperti itu membuat hati seseorang berdebar karena ketakutan. Ini adalah suku Marten Celestial Iblis, salah satu dari empat suku penguasa. Itu adalah eksistensi tingkat atas bahkan di seluruh dunia. Namun sekarang terasa sangat lemah di tangan penjara Iblis. Tidak heran semua suku dan faksi di dunia telah mengesampingkan perbedaan mereka dan bergabung bersama untuk melawan Yimo di era kuno itu. Sangat sulit bagi mereka yang jatuh ke dalam kondisi ini untuk menyadari bahwa mereka berada dalam halusinasi. Aku khawatir mereka mungkin saat ini percaya bahwa mereka telah keluar dari gua surgawi dan hidup bebas dan hidup santai. Lindong mengerutkan bibirnya saat matanya menjadi semakin serius. Halusinasi yang tidak bisa dideteksi oleh siapapun. Teknik ini memang sangat misterius. Mari kita cari ayah Little Martin dulu. Lindong menghela nafas dengan lembut. Yang paling penting sekarang adalah menemukan ayah Little Martin dan melihat apakah ada kecelakaan yang terjadi. Mengingat situasi saat ini, ada kemungkinan 90% bahwa ada sesuatu yang salah. Lindong memegang pikiran ini di dalam hatinya saat ia mempercepat langkahnya. Dengan respon samar dari bulu darah di tangannya, dia dengan cepat melakukan perjalanan ke arah tertentu. Lindung sekali lagi merasakan tiga tempat pengasingan di sepanjang perjalanannya. Dia lagi sedikit terkejut dengan bunga iblis-iblis-iblis di dinding dalam gua ini. Jelas, mereka semua jatuh ke halusinasi. Pah, sosok gagah Lindung berlanjut selama setengah jam, sebelum akhirnya berhenti. Matanya menatap bulu darah di tangannya bulu darah redup saat ini mendapatkan kembali cahaya apakah kita sudah sampai Lindong bergumam setelah melihat ini setelah itu dia menoleh untuk melihat ke arah kegelapan di sebelah kirinya mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuhnya berdengung ketika tangan Lindong bersentuhan dengan ruang gelap itu mungkin untuk melihat riak cahaya menyebar di atasnya segera setelah itu Kegelapan mengundurkan diri dan sebuah gua yang luas dan tenang muncul dalam pemandangan Lindong. Gua ini tidak diragukan lagi bahkan lebih tenang dibandingkan dengan beberapa dari sebelumnya. Cahaya lilin yang cerah bergoyang sementara tempat itu dipenuhi aroma cendana yang menenangkan. Sosok yang mengagumkan duduk di peron batu hijau yang terletak di tengah gua. Sosok itu mengenakan pakaian hitam dan rambut panjang emas gelapnya tersebar dari kepalanya. Aura sombong samar menyebar keluar Perasaan ini seolah-olah dia adalah binatang buas yang unik Yang bisa melepaskan keganasan yang menakutkan kapan saja Lindung menatap sosok mengagumkan pria paruh baya berambut emas kemasan di gua Bahkan dari sini Dia masih bisa merasakan kekuatan dan tekanan yang berasal dari dalam tubuh yang terakhir Perasaan ini tidak lebih lemah daripada pemimpin suku naga Jelas Orang ini harus menjadi ayah dari Little Marten, pemimpin suku Celestial Demon Marten saat ini. Lihatlah tembok gunung di belakangnya. Suara rendah yang tiba-tiba terdengar sementara Lindong menghela napas lega setelah menemukan sasarannya. Mata Lindong melayang setelah mendengar ini dan murid-muridnya tiba-tiba menegang. Dia bisa melihat tiga bunga iblis-iblis-iblis hitam dengan lembut bergoyang di dinding gunung di belakang sosok yang mengesankan. Cahaya hitam samar mengalir di atas kelopaknya. Sebenarnya ada tiga bunga iblis-iblis abadi di tempat ini. Tiga bunga suku Imo ini benar-benar mau berbaur. Namun, ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk menjebak ahli puncak yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Yan mengklik lidahnya dan berkata, Dia memang terjebak dalam perangkap mereka. Lindong merajut alisnya, matanya menatap gua yang sunyi. Tetapi tidak berani masuk dengan santai. Karena, bunga abadi ilusi iblis, mampu menjebak bahkan seorang ahli tahap reinkarnasi. Lindung kemungkinan akan berakhir menghabiskan seluruh hidupnya dalam halusinasi jika dia tidak sengaja tertangkap olehnya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menariknya keluar dari halusinasi? Haruskah kita menghancurkan bunga iblis-iblis abadi? Lindung hanya bisa berkonsultasi dengan Yan yang sangat berpengalaman pada saat seperti itu. Aroma halusinasi yang dipancarkan oleh Eternal Illusion Demon Flower telah diserap ke dalam tubuhnya. Karena itu, bahkan jika kamu menghancurkan bunga, kamu hanya bisa menunggu sampai aroma halusinasi di dalam tubuhnya dihilangkan. Hanya dengan begitu ia secara otomatis akan bangun. Kata Yan, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Lindung mengerutkan kening. Setidaknya setengah tahun, kerutan lindung semakin dalam. Suku Celestial Dimen Marten akan memilih pengganti pemimpin suku dalam beberapa hari ke depan. Jelas bahwa mereka tidak bisa menunggu setengah tahun. Bagaimana kita bisa menghilangkan aroma halusinasi di dalam tubuhnya? Karena masalah utama adalah aroma halusinasi yang telah menginvasi tubuh pemimpin suku Celestial Dimen Marten. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba dan memikirkan cara untuk menghilangkan aroma ini. Biasanya, tidak mungkin untuk menghilangkan aroma halusinasi ini, dan itu hanya bisa dikonsumsi secara bertahap. Namun, ada solusi yang luar biasa, kan? Mengingat pemahaman Lindong tentang Yan, yang terakhir kemungkinan besar akan memiliki beberapa solusi ketika dia berbicara dengan cara seperti itu. Kamu cukup cepat menangkap, aroma halusinasi memang sangat menyusahkan. Namun, sangat beruntung bahwa kamu memiliki batu leluhur. Saat itu, tuanku menciptakanku untuk berurusan dengan suku Yimo. Karena itu, aroma halusinasi ini juga berada dalam jangkauan kemampuanku. Petik 2, Lindong diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia tidak menunda lagi, bulu darah di tangannya melesat keluar, dan segel pada layar cahaya rusak. Yan, lindungi aku. Cahaya putih hangat dipancarkan dari tubuh Lindung setelah suaranya terdengar, benar-benar melilitnya. Hanya setelah melihat ini hati Lindong menjadi tenang. Namun, dia masih mempertahankan kewaspadaan saat dia melangkah ke gua gunung yang luas. Lindong merasakan aroma yang sangat lemah dan misterius memasuki lubang hidungnya setelah melangkah ke dalam gua dan gelombang pusing segera menyapu pikirannya. Untungnya, pusing ini tidak kuat dan dia cepat pulih. Namun, shock masih melintas di matanya. Bunga iblis abadi ilusi ini memang menakutkan. Lindung masih terpengaruh bahkan di bawah perlindungan batu leluhur. Dia bisa membayangkan bagaimana dia bisa jatuh ke halusinasi jika dia ceroboh dan langsung memasuki tempat ini. Ada Raja Imo yang sangat kuat di zaman kuno yang dikenal sebagai Raja Iblis Ilusi. Dia mengonsumsi bunga iblis-iblis abadi sebagai makanan dan mampu menyebabkan seseorang jatuh ke dalam halusinasi tanpa akhir dengan lambaian tangannya. Kecuali satu adalah ahli puncak yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Semua orang, termasuk ahli panggung samsara, hanya akan menghadapi kematian sebelum dia. Yan menghela nafas secara emosional. Sangat kuat, lindung sedikit terguncang. Pakar panggung samsara memang lebih rendah daripada pakar panggung reinkarnasi. Namun, itu tidak sampai sejauh mana mantan tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Apakah Raja Iblis-Iblis itu begitu kuat? Ya. Banyak ahli panggung samsara meninggal di tangannya selama perang dunia saat itu. Dan bahkan beberapa ahli tahap reinkarnasi juga telah terbunuh olehnya. Akhirnya, itu Ice Master yang membunuhnya. One S lagi, Lindong merasa tak berdaya. Tekanan yang diberikan nama ini kepadanya sangat besar. Ketipak derai, Lindong berjalan di dalam gua gunung yang tenang. Setelah itu, dia berhenti di depan platform batu. Sekarang setelah dia lebih dekat, dia bisa merasakan bahwa aura sombong dari pemimpin suku Celestial Demon Martin ini sedikit mirip dengan Little Martin. Namun, itu tidak menyihir seperti Martin kecil. Sebaliknya, itu memiliki tekanan tambahan dan ketegaran seseorang yang telah menduduki posisi tinggi untuk waktu yang lama. Lindong hanya menatap pria paruh baya berpakaian hitam ini di depannya. Murid-muridnya tiba-tiba menyusut pada saat berikutnya. Ini karena dia bisa melihat bahwa jari orang ini, yang seharusnya jatuh ke halusinasi, tiba-tiba bergerak sedikit. Oh, bahkan yang di samping mengeluarkan tanda seru setelah mendeteksi perubahan ini. Apa yang terjadi? Tanya Lindong dengan suara tertegun. Jika pemimpin suku Marten Celestial Iblis berada dalam halusinasi, seharusnya tidak mungkin baginya untuk mendeteksi aktivitas luar. Tampaknya pemimpin suku Celestial Demon Marten ini cukup mengesankan. Meskipun dia saat ini dalam halusinasi, dia kemungkinan masih mendeteksi sesuatu. Namun, dia masih tidak yakin, kata Yan. Dengan kata lain, mungkin saja dia, yang dalam halusinasi, telah menemukan fakta ini. Tetapi dia juga memiliki beberapa keraguan atas penemuan ini. Itu benar, Yan mengangguk. Dia dengan cepat tersenyum dan berkata, ini bagus, jika dia memiliki keraguan untuk memulai kita akan memiliki lebih sedikit kesulitan membangunkannya. Saat itu, ada beberapa ahli yang tidak bisa dibangunkan setelah jatuh ke halusinasi. Ini karena mereka percaya bahwa halusinasi adalah kenyataan yang sebenarnya, dan suara yang membangunkan mereka malah halusinasi. Lindung diam-diam menghela nafas. Metode mencegah seseorang untuk membedakan antara halusinasi dan kenyataan benar-benar menakutkan. Mari kita habisi bunga iblis-iblis abadi ini terlebih dahulu. Lindong berjalan di sekitar platform batu dan datang ke dinding gunung. Dia mengepalkan tangan dan cahaya hitam dan kilat menari di atasnya. Dia siap untuk menghancurkan pelakunya. Bunga iblis-iblis abadi. Tunggu. Benda ini juga harta karun. Jangan hanya menghancurkannya. Suara yang tiba-tiba bergema tepat saat Lindong hendak menghancurkan bunga iblis-iblis ilusi abadi. Oh. Lindong kaget, dia jelas tidak menyadari mengapa Ian menginginkan hal ini. Yang tertawa nakal, suaranya dipenuhi dengan misteri. Heh, dari sudut pandang tertentu, bunga iblis ilusi eternal ini adalah harta langka dan misterius bagi mereka yang mengolah energi mental. Kemungkinan kamu perlu meminjam kekuatannya untuk membantu kamu melakukan terobosan ke tahap grandmaster simbol. Bersambung lanjut ke part berikutnya, ya bab. 1136 Kebangkitan Simbol Grandmaster Tubuh lindung jelas menegang sejenak ketika dua kata ini memasuki telinganya Setelah itu Ada panas yang menyengat dari dalam mata hitam legamnya Simbol Grandmaster Ini adalah level dasar untuk simbol masters Ada banyak orang di dunia ini yang melatih energi mental mereka Demikian pula Ada banyak orang yang melatih energi mental dan kekuatan yuan mereka secara bersamaan Namun ada sangat sedikit praktisi yang budidaya energi mentalnya dapat mencapai tingkat grandmaster simbol. Energi mental tidak diragukan lagi, bahkan lebih halus dibandingkan dengan Yuan Power. Karena itu, berusaha mencapai level grandmaster simbol ternyata bukanlah tugas yang mudah. Sebelum mencapai tingkat grandmaster simbol, kekuatan energi mental seseorang mungkin sedikit lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan Yuan yang kuat dan megah. Namun, setelah melangkah ke tingkat ini, kekuatan sebenarnya dari energi mental akan perlahan terungkap. Simbol Grandmaster sebanding dengan ahli panggung samsara. Bahkan, bahkan seorang ahli panggung samsara akan memiliki sakit kepala hebat ketika berhadapan dengan seorang ahli top, yang energi mentalnya telah mencapai tingkat Grandmaster simbol. Saat ini, Budidaya energi mental lindung berada di tingkat master simbol ilahi yang maju dan dia hanya satu langkah dari tingkat grandmaster simbol. Namun, dia sangat sadar bahwa dia akan membutuhkan kesempatan pertemuan besar untuk mengambil langkah ini. Namun, apakah bunga iblis-iblis abadi, ini adalah pertemuan kebetulan yang dia tunggu? Bunga iblis eternal illusion mampu menyebabkan seseorang jatuh ke dalam halusinasi. Hal yang terjebak dalam halusinasi bukanlah tubuh fisik seseorang, tetapi tubuh energi mental seseorang. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, ini adalah metode pelatihan unik untuk energi mental seseorang. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa seseorang harus mampu mengendalikan kekuatan ini. Jika tidak, seseorang tidak hanya akan gagal untuk membuat kemajuan. Tetapi seseorang mungkin akhirnya membahayakan tubuh energi mental seseorang dan menyebabkan seseorang layu hingga mati. Kata Yan dengan suara lemah. Lindong mengangguk. Sepertinya item ini adalah ancaman sekaligus peluang sekaligus. Tentu saja. Kita tidak punya waktu sekarang. Mari kita selesaikan masalah di sini terlebih dahulu. Petik 2. Suara Yan baru saja terdengar ketika cahaya putih hangat keluar dari tubuh Lindong. Cahaya berkumpul dan berubah menjadi belati cahaya putih. Belati melintas dan membuat tiga bilah bersinar. Dimungkinkan untuk melihat tiga lubang besar sedang dipotong di dinding gunung. Batu-batu itu jatuh dan orang bisa melihat beberapa akar gelap memanjang dari dalam tanah. Akar-akar terjerat di sekitar satu sama lain dan itu tampak sangat menakutkan. Seperti wajah hantu. Desis-desis. Bunga iblis-iblis abadi itu tampaknya telah mendeteksi beberapa bahaya setelah mereka dikeluarkan dari tanah, karena mereka benar-benar mengeluarkan tangisan tajam. Bunga-bunga menari di depan cahaya hitam pekat, yang disertai dengan aroma halusinasi, dengan cepat menyapu Lindong. Lindong terkejut melihat ini. Dia tidak berharap tanaman ini begitu menakutkan bahkan setelah mereka disingkirkan. ku huh, mendengus dingin yang terdengar pada saat ini. Cahaya putih keluar dari tubuh lindung dan berubah menjadi jimat batu kuno. Simbol ditembakkan dari jimat batu seperti rantai dan tertanam ke dalam batu yang telah jatuh ke tanah. Bang, bebatuan pecah sebelum tiga rimpang hitam yang rumit muncul di bawah belenggu banyak rantai simbol. Mereka berjuang keras ketika gelombang ki hitam jahat merembes keluar. Namun, ki hitam ini benar-benar menghilang saat melakukan kontak dengan rantai simbol, seperti salju yang bertemu lava. Mengumpulkan, teriakan rendah dikeluarkan dari dalam simbol batu. Rantai simbol mundur sementara mereka langsung melilit tiga bunga iblis-iblis abadi. Setelah itu, mereka kembali ke lambang batu. Setelah mereka menghilang, sebagian besar aroma aneh di dalam gua gunung juga langsung hilang. Lindong menghela nafas lega setelah dia melihat bahwa eternal illusion demon flowers ditundukkan oleh Yan. Untungnya, dia memiliki batu leluhur. Objek ilahi yang sangat mahir dalam berurusan dengan imu. Kalau tidak, kemungkinan dia tidak akan berani memasuki gua gunung ini. Sudah saatnya untuk menghapus aroma halusinasi di dalam tubuhnya sekarang. Mata lindung menoleh ke arah pemimpin suku-suku celestial Demon Marten, yang duduk di platform batu. Ekspresinya sangat serius, jika mereka tidak dapat menghilangkan aroma halusinasi dalam tubuh yang terakhir. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka harus menunggu dia untuk bangun atas kemauannya. "Bersantai," Yan menjawab. Sebuah cahaya bangkit dan muncul di atas kepala pemimpin suku Celestial Dimen Marten. Setelah itu, suara berdengung dipancarkan. Cahaya hangat tersebar ke bawah dan menyelimutinya. Sizzle, sizzle. Dengan banyak sinar cahaya yang menyelimutinya, batu seperti tubuh pemimpin suku Marten Celestial mulai bergetar sedikit. Setelah itu, ada jejak ki hitam yang sangat redup yang dipancarkan dari pori-porinya. Ki hitam itu mengandung aroma yang aneh. Ki hitam itu mengeluarkan suara yang menusuk telinga ketika melakukan kontak dengan cahaya putih yang menutupi tubuh pemimpin suku Marten Celestial Demon. Segera setelah itu, mereka mulai menghilang. Berdiri di samping, lindung berdiri diam tanpa mengeluarkan suara. Yang dia lakukan adalah menatap wajah pemimpin suku Marten Celestial Iblis. Yang terakhir, saat ini memiliki ekspresi yang sangat menarik, mayoritas dari mereka tersesat dan ekspresi bingung. Jelas, dengan menghilangkan jejak aroma halusinasi di dalam tubuhnya, halusinasi yang ia miliki tidak lagi sempurna. Lagi pula, jika cacat sekecil apapun muncul di halusinasi, mencoba menjebak ahli tingkat puncak seperti dia tidak akan lagi menjadi tugas sederhana. Pembersihan ini berlanjut selama setengah hari, baru saat itu. Apakah Lindong melihat bahwa cahaya yang dipancarkan dari batu leluhur sedang ditarik sedikit demi sedikit? Tubuh batu leluhur bergetar setelah sinar cahaya terakhir kembali ke sana, kemudian berubah menjadi sinar cahaya dan menerobos kembali ke tubuh Lindong. Setelah melihat ini, Lindong mengerti bahwa pembersihan telah selesai. Dia dengan gembira melihat pemimpin suku Celestial Demon Martin yang duduk, namun... Dia terkejut ketika dia menyadari bahwa yang terakhir masih tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Meskipun aroma halusinasi di tubuhnya telah sepenuhnya dihilangkan, dia telah terjebak dalam halusinasi untuk jangka waktu yang lama. Karena itu, ia harus benar-benar sadar sebelum bisa bangun. Kalau tidak, dia akan bingung antara kenyataan dan halusinasi yang pada akhirnya akan melukai pikirannya. Yan menjelaskan, Lindong datang ke pemahaman yang tiba-tiba setelah mendengar ini. Dia dengan cepat mulai merasa sedikit takut. The Eternal Illusion Demon Flower memang mengesankan. Tidak heran ia mampu menjebak ahli panggung reinkarnasi puncak. Seperti pemimpin suku Celestial Demon Marten. Jangan ganggu dia untuk saat ini. Apakah dia bangun atau tidak akan sepenuhnya bergantung padanya. Mari pertama-tama pergi ke tempat lain di gua dan kumpulkan bunga iblis-iblis abadi. Pada saat yang sama, kami juga akan melakukan bantuan besar bagi mereka, kata Yan sambil tersenyum. Lindong tidak keberatan dengan ini. Dia bisa membantu suku Marten Celestial Iblis menyelesaikan masalah mereka dan mendapatkan bunga iblis-iblis ilusi yang sangat langka pada saat yang sama. Ini adalah sesuatu yang dengan senang hati dia patuhi. Dengan pemikiran ini, Lindong berbalik dan meninggalkan gua. Selanjutnya. Dia menjelajahi gua surgawi dan menemukan banyak gua tertutup di sepanjang jalan. Di dalam gua-gua ini, ada ahli puncak suku Celestial Demon Marten. Sementara itu, mereka juga terjebak dalam halusinasi yang diciptakan oleh Eternal Illusion Demon Flowers. Lindong melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua bunga ini, yang dianggap sebagai harta mistis baginya. Menggunakan kekuatan batu leluhur. Ia benar-benar menghilangkan aroma halusinasi dalam tubuh para ahli top ini. Lindong berhasil mengumpulkan sejumlah bunga yang berkelanjutan di sepanjang jalan. Jumlah bunga iblis-iblis abadi yang dia tingkatkan dari 3 menjadi 9. Berdasarkan apa yang dikatakan Yan, semakin banyak yang dia kumpulkan, semakin efektif untuk budidaya energi mentalnya. Ada beberapa gua di dalam gua surgawi yang Lindong tidak bisa masuk. Ini karena segel ditempatkan di pintu masuk mereka. Segel ini ditempatkan oleh para ahli itu, yang saat ini sedang menjalani pengasingan budidaya di dalam. Ini menyebabkan Lindung merasa sangat tidak berdaya. Dia bisa memasuki gua tempat pemimpin suku Celestial Dimen Marten berada, karena dia memiliki essence blood feather. Kalau tidak, dia hanya bisa siaga tanpa daya di pintu masuk guanya. Dua atau tiga gua gunung yang disegel kemungkinan ditempati oleh orang-orang yang sangat kuat, yang memiliki status tinggi di suku Marten Celestial Iblis. Ini adalah sesuatu yang disimpulkan Lindong hanya dengan berdiri di pintu masuk gua mereka dan diam-diam mengukur tekanan yang dipancarkan dari dalam. Sayangnya, mereka semua juga harus berhalusinasi. Namun, Lindong hanya bisa menyerah karena segel yang ditempatkan di pintu masuk mereka. Ini adalah sesuatu yang bisa mereka selesaikan setelah pemimpin suku Celestial Demon Marten meninggalkan keterasingannya. Waktu diam-diam berlalu saat Lindong menjelajahi bagian dalam Gua Surgawi. Dua hari berlalu dalam sekejap mata. Namun, Lindong masih tidak dapat mendeteksi kebangkitan pemimpin suku Marten Celestial. Ini menyebabkan dia merasa sedikit cemas di dalam hatinya. Lagi pula. Sudah hampir waktunya bagi suku Martin Celestial Iblis untuk memutuskan pengganti pemimpin suku. Lindung berkeliaran tanpa tujuan di dalam gua surgawi. Ada bunga Iblis Eternal Illusion, yang saat ini dibungkus oleh rantai simbol di tangannya. Objek yang menakutkan ini, yang akan menyebabkan ekspresi ahli panggung samsara berubah secara drastis. Saat ini menari-nari secara acak seperti cambuk di tangannya. Sepertinya aku telah mencapai ujung gua surgawi. Lindong tiba-tiba terhenti. Dia bisa merasakan beberapa perlawanan muncul di ruang gelap di depannya. Semburat syok melintas melewati matanya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh ruang di depannya. Berdengung, ruang gelap di depan berfluktuasi sebelum riak melingkar menyebar. Namun, tidak ada gua yang muncul di belakangnya. Hah, Lindong tersentak kaget. Tangannya menyentuh ruang gelap sebelum dia samar-samar merasa sangat kuno dan riak kuat yang dipancarkan dari dalam ruang gelap itu. Sensasi itu bahkan lebih kuat dari pemimpin suku Celestial Dimen Marten. Mungkinkah yang berada di pengasingan di belakang tempat ini adalah beberapa iblis super tua dari suku Marten Celestial Dimen? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak mendeteksi aroma bunga iblis iblis abadi dari belakang. Sepertinya ini adalah satu-satunya tempat yang belum diserang oleh bunga iblis abadi. Ini menyebabkan Lindong sangat terkejut. Sepertinya iblis tua misterius di pengasingan di sini sangat kuat. Suku Celestial Diman Marten memang memiliki fondasi yang sangat kuat. Lindong tidak berlama-lama di tempat ini. Dia hanya melirik ruang gelap sebelum berbalik. Dia berkeliaran di sekitar tempat itu sebelum kembali ke gua. Di mana pemimpin suku Celestial Diman Marten berada. Hah, Lindong menjadi fokus ketika dia baru saja memasuki gua, sebelum dia segera mengangkat kepalanya. Matanya memandang ke arah peron batu. Sebelum dia melihat sosok seperti batu yang awalnya tidak bergerak, perlahan membuka matanya yang tajam, yang telah tertutup rapat selama seratus tahun. Bang, badai daya Yuan yang luas dan perkasa tiba-tiba bergolak di dalam gua begitu sosok ini membuka matanya. Tekanan yang menakutkan menyebabkan tubuh Lindong bergetar dengan lembut. Lindong tidak merasa takut saat mendeteksi tekanan ini. Sebaliknya, sukacita muncul di wajahnya. Orang tua itu akhirnya terbangun. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.